Jangan lupa, para untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik, dan bahagia. Pastinya dari Lesti dan Rizky. Bila di cover pertama yang kita lihat, di sini ada Jirukel, momen saat Papa Mibu dan Lesti dan Abang Elni ya tentunya bertemu dengan orang hebat, orang baik tentunya mudah-mudahan segala urusan apapun yang dilakukan oleh Nettler family ini selalu dimudahkan dan dilancarkan persahabatnya dibikin salpok dengan gayanya Abang L yang belum siap foto nih persahabatnya Masya Allah tapi sungguh menggemaskan Alhamdulillah persahabat muncul juga vitamin komplit tadi siang persahabatnya Masya Allah luar biasa hingga komentar pun banyak sekali diberikan di antaranya dari akun Hakaniati mengatakan Masya Allah tebarakallah, abang belum siap untuk difoto ya nak? Bahagianya lihat kalian hari ini, sehat-sehat dan bahagia terus Leslor family Amin Allahumma amin, Masya Allah Alhamdulillah para ya Begitu banyak tentunya doa, dukungan, dan support yang diberikan ada juga persahabat tanggapan dari akun di disitu mengatakan Masya Allah Bunda, outfitnya kece badai, akhirnya vitamin komplit muncul juga. Sehat-sehat leslar ku, sukses buat. Tentunya semua apapun yang dilakukan yang dikerjakan, amin. Masya Allah bangga persahabat, kita makin bangga dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang tulus mencintai Leslor family selanjutnya juga persahabat ya ini ada momen cindukan BBL yang sungguh-sungguh menggemaskan sekali, masyaAllah Allah lucu banget persahabat ya ekspresinya makin ganteng, makin keren, makin kece, makin soleh dan pastinya makin cerdas luar biasa. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di sini ada kabar viral nih ya mengenai tentunya gamisnya buda lesi yang lagi tren banget persahabat hingga masuk Keliputan 6 SCTV Persahabatia ya. baju muslim model lesti jadi incaran di pasar Tanah Abang mendekati bulan suci Ramadhan Persahabatia ya, ternyata gamis model lesti ini banyak diburu oleh para ibu-ibu ini luar biasa Suatu kebanggaan juga masya Allah tren gamis lesti menjelang Ramadhan Alhamdulillah Persahabatia ya. nama lesti membawa keberkahan untuk banyak orang kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh kensel putih bilang Ramadan tahun ini trennya Masya Allah nama Lesti tetap disebut gamis mukena pashmina setelan baju Wow emang trendsetter nih Bundanya Abang katanya itu luar biasa tanggapan pun memang banyak juga diberikan di antaranya Prasabat dari akun Suatika 3011 Masya Allah sudah tiga kali lebaran Tetap Lesti yang jadi trendsetternya Dunia real Ini emang indah Tahun lalu hijab Lasti Sekarang gamisnya Mukenahnya Ini keren banget, satu kebanggaan yang tentunya kita dapatkan Yang kita rasakan, Masya Masya Allah Kemudian juga, bersahabat selanjutnya di sini ada postingan dari Papa Bilar satu jam yang lalu, mengunggah tentunya video lagi memainkan piano. Namun kita juga dibikin salvo kalimat yang diposting oleh Papa Bilar. Orang yang pernah dihadapkan sebuah masalah, pelik cenderung enggan mengomentari atau mencampuri masalah orang lain dan selalu melihat permasalahan dari dua sisi. Kata-katanya keren banget nih persahabat Makin bangga juga dengan sesak Rizky Bilar Mudah-mudahan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Dan bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang tentunya bijaksana Amin Kemudian juga persahabat ya selanjutnya kita lihat di postingannya Kak Zaskia Sungkar Tadi siang persahabat ya Lagi tentunya GR persahabat lagi gladiresik -gladi Insyaallah Allah, makin gak sabar banget ya, dengan kejutan modal Lesti, mudah-mudahan tentunya ada kabar baik yang kita dapatkan malam hari ini. Bismillah, doakan yang terbaiknya untuk Lesti dan Bilar. Semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan pastinya selalu dilancarkan. Amin.